Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar di Kalian berada, selamat pagi. Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan mengabarkan kabar terbaru, kabar menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal.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 Baiklah para sahabat, untuk mengawali kabar terbaru dan perjumpaan kita di pagi hari ini Ada tanggapan dari Papa Bilar, persahabat ya Mengenai tentunya panggilan dari polisi, nih persahabat ya Wawancara di channel Youtubenya Kak Fota Iman Persahabat Papa Bilar menjawab nih sebuah pertanyaan Karena Papa Bilar ini akan mengembalikan apa yang bukan menjadi hak miliknya Tuh persahabat ya, Papa Bilar menyatakan saya akan kembalikan apa yang bukan menjadi hak milik saya Mudah-mudahan bersahabat ya Ini tentunya kedepannya Lebih hati-hati nih untuk idola kesayangan kita Jadikan tentunya semuanya menjadikan pelajaran Yuk sama-sama kita doakan yang terbaik Support yang terbaik untuk idola kita Momen ini pun direpost kembali oleh Akun Lestari.leslanlovers2 Kita simak di kalimat caption yang dituliskan tentang uang, Pak B akan kembalikan apa yang bukan menjadi hak milik Leslar tuh Komentar pun para sahabat banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya, dari akun Sinta Leslar Saudi mengatakan mantap idola gua mah ya pasti dibalikin lah duitnya kalau emang bukan haknya bilar awas aja kalau info hari Rabunya ngadi-ngadi gua -ngadi blok media loh males nontonnya itu perselabat ya <laughs> ini tentunya idola kesayangan kita akan tentunya mengembalikan uang yang setelah dikasih dari Stephen Richard persabat ya senilai 1 miliar rupiah yang dihadiahkan untuk PBL Alhamdulillah persahabatan yang dilaksanakan kita selalu menjadi contoh baik Semoga kedepannya tentunya menjadi kan kita semua persahabatnya lebih hati-hati nih Untuk mengambil sesuatu keputusan Dan untuk persahabat kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada momen spesial yang kita dapatkan Masya Allah banget ya Diunggahan Kak Aris Ujus persahabat Memposting bareng Bunda Lesti Kejora Dan kita salvoq nih dengan kalimat yang diposting Lesti berkata kita tuh nggak cocok ngomongin kerjaan, cocoknya ngomongin titik-titik-titik Tebak aja apa titik-titiknya, katanya tuh persahabat ya, pingin penasaran aja ya <laughs> Cocoknya Bunda Lesti ngomongin apa nih kalau bukan kerjaan Mudah-mudahan tentunya Bunda Lesti semakin banyak doa dan support yang diberikan Dan berikutnya persahabat kita simak juga di kapan lagi Dangdut Persahabat yang menggambarkan Bunda Lesti dan Asila Maisa Besti banget, ini 10 portrait Lesti dan Asila Maisa, anak Ramzi. Sama-sama punya aura bintang, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, mereka semua selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Dan kita simak juga persahabat di kalimat yang diposting. Merdunya suara seorang Lesti memang tak perlu diragukan lagi itu persahabat. Sejak beberapa tahun silam, meski begitu Lesti nggak sombong dan tetap bersikap hangat kepada salah satu penyanyi pendatang baru salah satunya adalah Asila Maisa putri dari presenter Ramzi dan Afi Basalamah Astila Maisa memang merupakan nama baru di dunia tarik suara meski begitu, Asila sukses, curi perhatian, penikmat musik, tanah air lewat penampilannya yang memukau si Max lengkapnya saya bersahabat ya karena inilah kesejaan kita emang panutan banget Masya Allah, tidak sombong, selalu humble dengan siapapun. Inilah yang tentunya kita banggakan dari seorang Lesti maupun Rizky Billar. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita simak juga di unggahan Indosiar. Aduh, masya Allah banget ya melihat yang manis manis mengandung gula tuh. Tapi hati hati nih persahabat, ya dapat membatalkan puasa karena wanita cantik ini manis banget. Aduh, masya Allah banget ya apalagi yang memakai kerudung. Senyumannya tentunya Masya Allah luar biasa Kita doakan yang terbaik ya Untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan tetap kompak dan solid Untuk fans sejati Yang selalu mensupport dengan tulus sayangan kita Dan selanjutnya kita simak juga persahabat. Ini ada tanggapan lagi nih Dari seorang Rizky Billar dan Lusky Jora Mengenai kasus baby seming Anaknya nih persahabatnya Mengenai baby seming babi L di sini kita tentunya baru tahu nih persahabat ya ketika di vlognya Maya Al -El Dual TV, Papa Bilar menjelaskan dan menyampaikan bahwa ketika waktu Bunda lesti hamil banyak sekali persahabat ya Markona, netizen haters persahabat yang mengancam jangan persahabat ya hingga BBL ini masya Allah tentunya kita doakan ya BBL selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Karena persahabatnya BBL ini tentunya mau diguna-guna nih Waktu ketika Bunda Lesti hamil Tetapi Papa Bilar langsung bersikap tegas Tidak berkoar keluar Papa Bilar sudah tentunya menangkap pelaku Yang mengancam lewat postingan persahabatnya Alhamdulillah pelaku yang sudah ditangkap Dan sudah dimasukkan ke penjara Ini baru kita tahu ketika di vlognya Bunda Maya dan banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan juga nih dari para sahabat Yang ini dari akun Mual1263 mengatakan Alhamdulillah kan kuyang tuh ada pada ditangkepin Les tuh gak pernah keluar kuar Tahu-tahu udah dipenjara aja ah, tuh kuyang katanya tuh para ya, Ini yang mem membuat kita semakin bangga Tidak, tidak perlu berkeluar-keluar kesana kemari Tentunya Marco yang sudah ditangkap dan dipenjarakan oleh Les Tidak Rizki Bilar Mudah-mudahan idola kesayangan kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Mudah-mudahan dukungan dan doa semakin banyak dari orang-orang yang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat perhatikan Ini ada kabar bahagia juga persahabat dia ya. duet bareng Asila dan Bunda Lesti Ketika di acara festival Ramadan ini sudah masuk trending 18 loh, Masya Allah kan, luar biasa nih berkat dukungan dan support yang baik Yang selalu tulus dari fans sejati untuk karya idola kita Yuk sama-sama kita support juga nih untuk karya terbaik Lenslade Entertainment Karena tiap harinya selalu memberikan kejutan, menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya